oke guys ramai guys Berenang, <laughs> antai guys <laughs> Hah? Uh. Hah? pulang. <laughs> Lubung <laughs> aja 45. Oh dia Punya pecahannya. Pecahan yang banyak. punya Banyak cukup. cukup ada cukup. <tuh> oh, bapak mau keluar. ini bapak kan mana mau oh, ini bapak yang di sini maksudnya nah, Bapak. Bapak. Ya. Ya. bu, Korban tiga. Berapa orang? Tiga. Empat Coba, coba. Tidak. Ada Cinti. Iya. Ngebet. Lo kainan mana kita teman cekah di mana nyohadam Hahaha <laughs> masih lama kan? Masih, masih lama, kan mm -hmm. <laughs> <laughs> ini? lagi, Thank <laughs> you.